Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada untuk kami, Engkau Allah yang mendengar. Keluh kesah kami Tuhan Engkau Allah yang melindungi selama masa pandemik ini Tuhan bahkan engkau memberikan kami makanan setiap hari sehingga kami tidak kekurangan terima kasih Tuhan terima kasih kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Allah yang luar biasa Allah yang tidak pernah berhenti melakukan mujizat mujizat sampai hari ini Terima kasih Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah uh, apa yang kami alami ini juga dialami oleh banyak orang Tuhan, orang-orang di sekitar kami, teman-teman sekolah kami, teman-teman kerja kami, tetangga-tetangga kami Tuhan, layakkan kami Tuhan sebagai alat musuhnya supaya semakin banyak orang yang mengalami keselamatan, mengalami damai dan sukacita seperti yang kau telah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kau, kau urapi ya hambamu dengan urapan yang khusus pada malam hari ini. Mari roh kudus kau pimpin acara ibadah malam ini dari awal hingga selesainya nanti. Dan biarlah ibadah malam hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Okay. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di room maupun yang akan menyaksikan uh, di Youtube ataupun di shalom, FB. Pa. Shalom, Shalom. <tuh> uh, pada malam hari ini kita akan uh, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana tema kita pada malam hari ini adalah Untuk siapa pengorbanan Kristus? Uh, seringkali banyak juga orang Kristen sendiri Salah mengerti tentang pengorbanan uh, Yesus Kristus uh, Bukan hanya dalam paradigma Tetapi itu direalisasikan dalam ucapan-ucapan yang seringkali disampaikan kepada orang lain dan tanpa disadari bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Bahwa Yesus Kristus pengorbanannya di kayu salib, kematiannya di kayu salib itu hanya bagi orang percaya, secara khusus hanya untuk orang Kristen. Nah, ini adalah sebuah paradigma yang keliru yang salah yang tidak sesuai dengan Alkitab, bahkan tidak sesuai dengan ucapan Yesus dan para rasul. Nah, jadi, sebagai orang Kristen, ketika kita melontarkan sebuah ucapan tentang pengorbanan Kristus, itu harus sesuai dengan Alkitab, harus sesuai dengan Injil. Harus sesuai dengan nubuatan-nubuatan. Nah, itu penting sekali. Nah, ada banyak sekali referensi ayat firman Tuhan yang mengungkapkan tentang untuk siapakah pengorbanan Kristus itu. Tetapi mungkin pada malam hari ini, karena dengan waktu yang diberikan bagi kita, hanya satu jam kurang lebih. Sehingga kita hanya mengambil beberapa referensi Alkitab dan kita akan menggali secara mendalam di situ. Nah, untuk mendasari pembahasan tema kita ini, kita akan memulai dengan satu ayat firman Tuhan yang disampaikan dan ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15, ya, 2 Korintus fasal yang ke-5, ayat yang ke-15, sebagai landasan pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu, di sana dikatakan, dan Kristus, ya, boleh ditampilkan dulu, <tuh> 2 Korintus fasal 5, ayatnya yang ke-15, dikatakan, dan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, kita melihat di sini Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan atau orang Kristen yang ada di kota Korintus, dan dalam tulisannya ini tegas. Dan jelas bahwa Kristus mati, atau Kristus dikorbankan, atau pengorbanan Kristus itu untuk bukan hanya satu golongan orang, tetapi untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya, siapapun yang namanya manusia atau orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Mereka masuk di dalam kategori ini. Bahwa Kristus mengorbankan dirinya bagi mereka. Baik pada zaman Adam sampai pada zaman Yesus. Dan setelah zaman Yesus sampai zaman kita hari ini. Bahkan bagi generasi yang akan datang yang hari ini belum lahir ke dalam dunia. Itulah pengorbanan Kristus bagi mereka. Ya, Nah, jadi ini penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk memahaminya. Jadi kalau di sini firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah mati, artinya dia sudah lakukan itu pada masa lampau. Untuk semua orang, baik di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, Ketika kita berbicara, jangan lagi kita katakan bahwa Kristus mati untuk orang Kristen. Kristus ber berkorban atau dikorbankan untuk kami orang Kristen. Tidak tidak ada seperti itu. Tidak benar seperti itu. Itu ungkapan yang salah, ungkapan yang keliru. Ya, itu sangat amat keliru dan tidak alkitabiah. Itu Nah, jadi kita lihat di situ bahwa jelas bahwa Yesus Kristus itu dikorbankan atau mengorbankan diri untuk semua orang, semua kalangan. Mau yang miskin, kaya, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, yang mati dan yang hidup, semua. Yesus berkorban. Untuk mereka. Lalu apa tujuan. Daripada pengorbanan Kristus. Untuk semua orang ini. Lintas generasi ini. Nah, jelas di situ dalam ayat itu. Tujuan dari pengorbanan itu. Supaya mereka yang hidup. Dan pernah hidup di dunia ini. Tidak lagi hidup. Untuk diri sendiri. Supaya tidak egois. Sama seperti. Allah yang tidak egois memikirkan kesenangannya sendiri di sorga yang abadi, yang jauh dari kesengsaraan dunia ini, jauh dari penderitaan, jauh dari kekurangan semua kemegahan ia miliki. Tapi dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya, tetapi dia mau mengorbankan dirinya bagi manusia. Ya, jadi ini bukti ketidakegoisan daripada Tuhan. Dan dia ingin dengan pengorbanannya itu supaya setiap orang yang hidup itu tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. gitu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, saya berharap bahwa jangan kita hidup sudah ditebus, merasa dirinya sudah diselamatkan, lalu hanya untuk diri sendiri. Maka kita harus mengorbankan apa yang ada pada kita untuk menceritakan juga kepada orang lain. Kan begitu? Kalau kita sudah selamat, kemudian kita diam, kita takut, lalu kita tidak beritakan kepada orang lain bahwa kamu pun, ya, ada dalam kategori Kristus berkorban untuk kamu. Makanya saya kalau dengan orang-orang di luar sana yang mempersoalkan kematian Yesus Kristus, saya bilang Yesus juga mati untuk kamu. Soal kamu akui atau tidak akui, itu no problem. Itu urusanmu, hakmu. Tetapi Yesus sudah mati untuk kamu juga. Itu itu, itu tujuan yang pertama. Ya. Tujuan yang kedua adalah kita hidup itu untuk Tuhan, ya di situ, tetapi untuk Dia katanya. Nah, jadi kita hidup di dunia ini yang mana kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan, ya kita hidup untuk Dia dong. Sebenarnya Tuhan ingin supaya seluruh manusia ya, itu hidup untuk Tuhan, untuk Yesus gitu. Tapi sayang sekali ya, masih banyak yang tidak hidup untuk Yesus. Bahkan orang yang sudah menjadi Kristen pun belum hidup untuk Yesus. Maka kalau kita presentasikan Orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus, sebenarnya orang Kristen minoritas di dunia. Ini orang Kristen dalam kategori orang-orang yang betul-betul jadi pengikut Kristus, ya, bukan orang yang beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen itu mayoritas di dunia, dan itu merupakan satu kebanggaan orang Kristen, gitu. Tapi kalau kita presentasikan orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus Kristus, itu yang hidupnya meniru Yesus Kristus itu minoritas. Minoritas. Kita bisa kalkulasikan itu di dalam gereja lokal kita masing-masing, seberapa orang yang hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus ketimbang yang lain. Bisa dihitung kok. Ya, itu. Nah, ini ini jadi kita harus tahu sebagai orang Kristen bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu untuk semua orang untuk semua kalangan, untuk semua etnis, ya, untuk semua uh, level manusia tanpa terkecuali. Siapapun dia hari ini, Yesus setelah mengorbankan dirinya untuk mereka, ya. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus tampil di Tanah Palestina, kemudian Nabi terakhir dalam perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis, ketika melihat Yesus, dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi Yohanes ya mendeklarasikan bahwa anak domba Allah yaitu Yesus Kristus dia yang menghapus dosa dunia melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Di sini tidak dikatakan Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa orang Kristen. Dada. Lihatlah hmm. Anak Domba Allah yang menghapus dosa orang yang percaya kepadanya. Dada. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa orang yang beriman kepadanya. Dada. Tapi dikatakan menghapus dosa dunia. Artinya semua orang yang hidup di dunia ini, Yesus Mengorbankan dirinya untuk menghapus semua itu. Nah, saya percaya saudara sudah berkecamuk. Pertanyaan di dalam pikirannya, ya, pertanyaannya pun saya sudah bisa tahu gambarannya. Mau bertanya kemana? Itu kan jadi jelas-jelas di sini. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Di sini Yohanes mengatakan bahwa Yesus mati mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia. Ya. Nah, itulah sebabnya kembali Yohanes melanjutkan tulisannya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16.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 di sini tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Gak ada. Karena begitu besar kasih Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus, enggak ada. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan orang yang mengikuti Yesus, enggak ada di situ. Tapi akan dunia, berarti semua orang tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Nah, jadi kita orang Kristen baca alkitab itu baca dengan teliti, perhatikan dengan teliti, simak dengan teliti, renungkan dengan teliti ya jadi jangan sampai salah ngomong gitu nanti kalau salah ngomong Tuhan geleng-geleng kepala. aduh anakku ini nggak ngerti dia, kasihan dia ya, syukur-syukur Roh Kudus bicara kepada orang untuk mengingatkan kita nah malam hari ini Roh Kudus mau mengingatkan kita supaya kalau kita ngomong jangan salah lagi ya nah. jadi jelas di sini bahwa pengorbanan Kristus itu untuk seluruh dunia artinya di pengorbanan Kristus itu untuk semua manusia atau semua orang yang hidup di dunia ini. Ya. Nah, di sini pasti ada muncul pertanyaan di benak kita masing-masing, ya. Lalu dikatakan di situ ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, harus dibedakan saudara-saudaraku antara pengorbanan Kristus untuk seluruh orang, untuk semua orang, untuk seluruh dunia, dengan keselamatan. Beda ya. Harus dibedakan. Ini dua hal yang berbeda. Kristus mati, Kristus mengorbankan dirinya, atau dikorbankan untuk semua orang, untuk dunia ini, tapi untuk selamat, Ya, kita tak perlu ada respon. Nah, itu nanti kita bahas dalam topik yang berbeda tentang keselamatan, gitu. Tapi kita sedang berbicara tentang pengorbanan Kristus untuk siapa, ya, untuk semua orang, itu ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus setelah mati bangkit dari antara orang mati, kemudian masih. Empat puluh hari, empat puluh malam masih berjalan ke mana-mana untuk menguatkan murid-muridnya dan mengingatkan kembali mereka tentang apa yang sudah dia ajarkan. Lalu, tatkala detik-detik dia hendak kembali lagi kepada Bapa di surga ke tempat ia bertakta. Dia memberikan perintah di dalam Matius. Pasal 28 ayat 19 dan 20 sebagai amanat agung yang sangat favorit bagi kita dan kita hafal di luar kepala saking kita hafal di luar kepala sehingga kita lupa perintah ini. Ya, untuk tidak melakukannya. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam perintah ini tidak dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua orang Kristen. Tidak ada. Tapi semua bang, bangsa, artinya semua orang yang belum percaya pun harus diberitakan kepada mereka. Apa yang kita beritakan kepada mereka? Ya beritakan bahwa pengorbanan Kristus itu untuk mereka juga karena Allah sangat mengasihi mereka sama dengan mengasihi kita sama kasihnya tidak berbeda kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya kepadanya dengan kita sama levelnya ada orang bilang Oh iya Tuhan kan lebih mengasihi kita kata siapa kata siapa kalau kita yang sudah percaya itu berbicara soal hal lain. Ya, itu berbicara soal keselamatan, tidak berbicara soal kasih Tuhan yang universal. Coba, apakah ketika matahari pagi terbit hanya untuk orang Kristen, jadi Tuhan kasih sinar matahari itu? Ya kan, hanya lihat orang-orang Kristen, jadi sinarnya ke situ yang non-Kristen itu gelap-gelap aja, atau Tuhan kasih hujan? Ya kan? Nah, hujannya sama orang Kristen aja. Untuk kebunnya orang Kristen, untuk rumahnya orang Kristen. Enggak. Dia kasih semua. Artinya apa? Kasihnya itu universal. Tapi untuk keselamatan, nah itu secara khusus. Nah, jadi itu beda ya. Beda. Kasih Tuhan kepada semua orang itu sama. Enggak ada bedanya. Oh, kami kan lebih dikasihi oleh Tuhan Yesus. Enggak ada. Gak ada begitu. Dia mengasihi semua orang. Ya. Itu. Jadi Tuhan ingin supaya jadikan mereka murid. Nah, ini kalau menjadikan murid ini, ya kan? Kalau sudah jadi murid lain lagi ceritanya tuh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di situ. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pertanyaan besar tadi untuk siapakah pengorbanan Kristus itu? Untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau Saudara ketemu dengan orang, berbicara tentang pengorbanan Kristus, katakan sama mereka bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, ya, mengorbankan dirinya. Itu untuk Anda dan saya. Oh, enggak, saya kan enggak percaya Yesus. Iya, mau percaya enggak percaya. Itu no problem. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Soal Anda akui dan tidak akui, itu lain cerita. Kenapa dia korbankan dirinya untuk untuk Anda dan saya? Ya karena dia sangat mencintai Anda. Sama dengan dia mencintai saya. Bahkan saya katakan, ya bahkan Tuhan itu Mencintai kita melampaui cintanya atas dirinya sendiri. Apa buktinya? Ya Buktinya dia mau mati. Dia mau datang jadi manusia. Kemudian dia mau mati. Mau dihina. Disiksa. Diperlakukan dengan tidak manusiawi. Itu bukti bahwa dia mencintai seluruh manusia. Melampaui rasa cintanya atas dirinya sendiri nah makanya kalau orang kalau cinta dengan seseorang itu kan pasti mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki demi orang yang dicintai nah kalau saudara-saudara yang sudah dewasa di sini yang sudah pacaran ya baik yang sudah menikah pun pernah melalui tahap yang namanya pacaran ya kan kecuali anda dijodohkan tanpa pacaran lagi ya kan tiba-tiba seperti siapa itu Rahel Lea dan Yakub malam-malam dikasih. Eh paginya lu bukan ini yang aku, aku mau, gitu kan? Nah, lain lagi tuh ceritanya itu. Tapi kalau orang yang pernah melalui yang namanya tahap pacaran dan benar-benar itu cinta yang timbul dari hati, anda akan rela korbankan apapun untuk orang yang kita cintai bahkan saudara ya yang mungkin laki-laki ya yang laki-laki nggak -laki, punya uang di kantong ya tapi sok kaya gitu kan sok kaya beli barang yang mahal-mahal kasih gitu kan demi kamu aku rela memberikan semuanya ini gitu kan walaupun mungkin uangnya itu uang utang gitu loh kendaranya itu kendaraan pinjaman ya nggak apa-apa tapi paling tidak itu bukti bahwa anda mencintai orang yang anda mau korban untuk dia itu. Tapi saya berharap Anda jangan pinjam mobil orang terus datang bilang ini mobilku. Jangan ya, kasian itu. Itu mengorbankan yang kamu cintai. Bukan kamu yang berkorban, tapi kamu mengorbankan yang kamu cintai. Kalau dia tahu bahwa kamu bohongin dia kan betapa kecewanya, sakitnya di mana-mana kan. Nah, jadi jangan sekali-kali apa yang membohongi orang yang kita cintai ya atau yang mungkin perempuan ya yang perempuan saking cintanya kalau engkau mencintai aku kata si gombal ya kan laki-laki yang gombal nih. buktikan dong ya ini kan saya sudah buktikan Bang kita mau bisa ketemu ya kan saya sudah izin sama ayah dan ibu bukan itu yang ku mau ya kan mintanya lebih daripada itu lalu Anda korbankan diri Anda korbankan kesucian anda yang seharusnya setelah menikah baru anda kasih itu kepada orang yang anda cintai anda korbankan itu untuk dia setelah itu anda dihianati ya itu itu bukti bahwa kita mencintai orang yang kita cintai melampaui diri kita maka kita korbankan apapun itu nah saya berharap yang wanita-wanita Khususnya yang gadis-gadis, jangan ya. Kalau misalnya pacarmu bilang, "Buktikan cintamu, ya?" Usah ya, nanti bang. Nanti setelah kita menikah juga, semuanya aku kasih kok gitu. Wah, kamu udah cinta sama saya? Ya, udah ganti aja. Ganti kalau dia sudah menuntut melebih itu, ganti aja. Ini nggak benar, nggak benar. Terus, kalau yang laki-laki biasanya kan gitu kan, bang. Apa kamu cinta kuat? Apa enggak bang? Ya kan? Masuk kamu udah percaya? Belalah dadaku dan lihatlah. Ya Lihat kalau dibelah ya mati. Dia cari lain lagi kan? Enggak usah terlalu gombalnya itu lo berlebihan ini, gitu kan? Ngomong apa adanya begitu Ya sekali-sekali kasih kata-kata puitis ya, boleh-boleh hmm. boleh, tapi hmm. jangan berlebihan. Belalah dadaku. Enggak usah lah bela-belah segala, ya kan? itu, Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin kita tidak pernah kan, rela mati untuk pasangan kita. Tapi Yesus itu rela mengorbankan nyawanya untuk kita yang dicintai. Bukankah hari ini kita adalah calon mempelai wanitanya Yesus? kan? Artinya saat ini tahap kita adalah tahap pacaran. Sekarang dengan Tuhan kita kan? nanti setelah dia datang kedua kali baru pernikahan anak domba kita ketemu dengan dia itu ya bukan kawin benaran seperti di sono bukan kita ndak kawin benaran. jadi ketika dikatakan bahwa kita kan eh, dipersunting kita akan masuk dalam pernikahan anak domba dengan Yesus itu bukan kawin secara fisik. Oh, uh, okay. tapi itu memberikan sebuah gambaran sukacita, kebahagiaan ya kan coba kalau bagi saudara-saudara yang sudah menikah, waktu kita duduk di pelaminan, waduh, waktu saya pertama kali ketika saya datang ke tempat istri saya, pas dia keluar dengan dihiasi dengan pakaian pengantin, saya sampai terheran-heran enggak sempat untuk masuk dalam mobil. Kenapa? Kenapa? Kak, enggak aku baru lihat kamu si cantik ini bilang gitu ya? Kan terperangah saya ya. Nah, jadi saudara-saudara tuh, Yesus mengorbankan semua untuk kita. Dia korbankan nyawanya demi orang yang kita cintai. Jadi ketika kita duduk di pelaminan, itu rasanya bahagianya minta ampun, ya, jantung ini berdebar terus, duk, tak karena belum pernah duduk bersama-sama seperti ini gitu. Nah begitu ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus betapa bahagianya kita hari ini kan belum ketemu secara fisik li aja sudah bahagianya minta ampun apalagi ketemu langsung nanti Wah, tidak bisa dibayangkan ya nah jadi saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus sudah lakukan pengorbanannya untuk seluruh manusia dan kita saat itu belum hadir di dunia ini. Tetapi hari ini, kita merespon pengorbanannya itu. Dengan kita menyambut. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Sebagai orang yang dicintai. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Nah, setelah kita orang-orang yang sudah beruntung begini. Jangan Anda puas hati. Tapi tengoklah. Keluarga saudara. Teman saudara yang hari ini. Mereka belum mendapat anugerah itu. Mereka, Yesus sudah mati untuk mereka. Tapi mereka belum respon. Nah, tugas kita sampaikan kepada mereka. ya Sampaikan kepada mereka. Maka dalam video-video saya, saya katakan, share kepada keluarga Anda. Baik yang sudah Kristen ataupun belum Kristen. Sampaikan saja. Soal mereka terima atau tidak. Apa yang saudara sampaikan itu. Tidak sia-sia. Karena roh Allah akan bekerja melalui apa yang saudara bagikan. Maka hari ini. ya Usia saya sudah 50. Berarti mulai berkurang usia saya. Maka tiap hari. Saya mencoba membuat Kirim ayat firman Tuhan kepada orang lain. Menguatkan. Kemarin saya bersyukur. Ada teman. Eh, sarankan. Pak Bram, renungan-renungan Bapak itu kalau bisa di-upload ke YouTube atau uh, ke tempat lain supaya orang lain juga diberkati. Saya bilang, "Oke, okay, saya akan upayakan untuk buka konten apa buat uh, channel baru khusus untuk uh, renungan gitu." Nah, jadi Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar uh, supaya kita tidak salah lagi. Bahwa pengorbanan Kristus itu bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan hanya untuk orang yang percaya kepada dirinya. Tetapi untuk seluruh dunia. Seluruh manusia. Oleh karena itulah, kita perlu memberitakan ini kepada orang-orang lain yang belum percaya kepadanya. Bahwa Kristus mati untuk kamu karena betapa sayangnya dengan engkau. ya, Sangat sayang. Maka dia rela jadi manusia hina. Rela bahkan bukan hanya jadi manusia hina. Tetapi mati, menderita, mati. Benar-benar mati, bukan main-main mati, bukan mati suri. Tapi benar-benar mati dan dikuburkan. Tapi dia bangkit. ya Dia bangkit. Seperti kata 2 Korintus tadi. ya Dia telah mati. Tetapi juga bangkit. Supaya kita walaupun mati nanti secara fisiknya, akan sama dengan Yesus dibangkitkan. Hidup bersama-sama dengan dia di surga. Ini yang kita harus ketahui. Sehingga ketika kita ngomong. Jangan salah ngomong lagi. Bahwa Yesus mengorbankan diri. Atau dikorbankan. Hanya untuk kita orang Kristen. Salah. Itu salah. Bahkan kecenderungannya adalah. Mau kita pinjamkan istilah. Sesat kita salah. Ya. Ya. Tapi ketika anda mengatakan begitu, anda tidak dimasukkan ke dalam neraka, gitu ya. Nah, tapi kita harus perbaiki diri, kita harus perbaiki perkataan kita supaya tidak salah. Karena dengan kesalahan itu membuat orang jauh dari Tuhan, gitu. Nah, Tuhan Yesus memberkati dan mungkin ada yang nanti ingin untuk bertanya dalam sesi tanya jawab, nah, boleh untuk menyampaikan. Waktu kita masih kurang lebih 10 menit. Boleh, yang mau bertanya silakan Silakan Gus Kan kalau ada yang mau bertanya masuk 10 menit ya Apa ya. Ya. Nah, story mungkin Atau mungkin Pak Hari Atau Bu Maya Atau mungkin Atau ingin ya. menambah, menambahkan Atau mau menambahkan, oke Ya. Oke, ada juga yang baru masuk ya, Jose Ta siapa ya? Oke, belum pernah. Ya, jadi uh, saya orangnya ini ya saya lebih senang orang bertanya karena begini dengan bertanya itu yang pertama orang yang bertanya akan makin cerdas akan mendapat pengetahuan tetapi juga orang yang ditanya pun eh, apa yang ia punya itu semakin biasa, semakin terdiam. gitu jadi saling mengisi sebenarnya dalam sesi tanya jawab ya gitu. Nah, saya lebih suka, lebih senang ditanya. Ketimbang saya nanti bertanya, gitu kan? Takut, Bu Maya. Aku mau nanya di ayat sebelumnya, tuh, Om Bram. Ini ya, di ayat di, di, di 14. 2 di, di, Korintus? Iya, di dua Korintus ayat 5 tadi. Di oh. 14 itu dikatakan bahwa bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati. Ini ma, mereka semua sudah mati ini maksudnya apa sih? Uh, sebentar Bu, kita saya buka juga dulu dua Koruntis 3. 2 Korintus 5 ayat 14-nya. Kalau tadi kan Omram um pakai ayat yang 15. Oke. Okay. Ayat 14-nya ya. Mm -mm. Mm -mm. Saya baca ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kami e, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ah. Ya, betul. Ayat itu tidak salah, tidak keliru. Jadi Yesus sudah mati untuk semua orang, berarti semua orang itu sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Oh. Ya. Ya. Lalu. Nanti mereka juga bangkit bersama-sama dengan Yesus, kan begitu? Kalau kita nggak mati, ya mati di sini kan bukan berarti mati fisik seperti Yesus juga, ya. Tetapi, kehidupan lama kita kan terkubur di situ, bersama Yesus. Maka hmm, iya, iya. jadi simbolik okay. dengan baptisan, kan? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, jadi itu memberi gambaran bukan hanya itu tetapi itu berbicara tentang masa yang akan datang bahwa kita pun akan mati seperti Kristus secara fisikly betul cepat ataupun lambat kita akan mengalami kematian seperti Yesus bukan disalib tapi tetap mati juga gitu maksudnya tetapi nanti akan bangkit juga bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan maka Yesus katakan bahwa Aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman itu. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebenarnya sudah mati. Sebenarnya kita sudah mati ini. Jadi tinggal sisa-sisa nyawa kita, sisa-sisa hidup kita jadi dunia ini. Gitu loh. Iya. kehidupan lama kita mati gitu ya, Om um Ram. Iya, harus mati. Kalau nggak mati ya nggak jadi kita ketemu dengan Bapa di surga, ketemu. Gitu. Jadi secara simbolik hmm. Yesus sudah mati bersama-sama dengan kita. Sudah dia sudah dia sudah bawa kita semua di atas kayu salib. Gitu. Dan dia mewakili kita kan? Bet benar enggak? Yesus itu mewakili seluruh manusia kan? Benar enggak kira-kira? Yesus itu mewakili seluruh umat manusia untuk disalib, betul ya? Berarti betul. Yesus. betul-betul. Ya, berarti kematian Yesus Kristus itu berarti kematian kita semua Nah lalu kebangkitan Yesus juga kebangkitan kita yang percaya kepadanya kalau yang nggak percaya nggak bangkit kan begitu maka kita harus percaya supaya mati tapi juga bangkit sama-sama itu pada akhir zaman Om Bram mau tanya itu Om Ram uh, Gimana ya. menanggapi itu Om Ram Kan polemik dari tetangga kita itu Tentang penyalipan itu kan jamnya beda kan Antara apa hmm. Gimana Om Ram uh, Tentang perbedaan waktu itu loh Om Ram Waktu penyalipan itu loh Ya ada uh, Dua Injil yang mencatat beda-beda kan Ya itu Dimana? Om Ram uh, Nah, jadi begini. Ketika para penulis itu kan mereka kan tidak duduk satu ruangan terus nulis nulis sama-sama. Jadi biar mereka sepakat kan. Benar enggak? Enggak. Jadi masing-masing menulis sesuai dengan apa yang dia punya gitu. Makanya ada yang memakai jam. Yahudi dan ada yang pakai jam Romawi, jam Romawi dengan jam Yahudi beda, itu loh. Nah orang yang kalau nggak ngerti pikir, wah oh, ini kok jamnya beda. Iya, memang pakai jamnya dua bangsa yang punya cara melihat jam beda-beda. Gimana? Oh, iya, itu kan waktu Yesus apa? Yesus mau dikuburin itu kan? Uh, itu udah ganti sabat ya om ya itu pada sore ya mas ya? itu udah ganti hari kan karena hitungan Yahudi kan waktu itu menjelang menjelang sabat ya. ya menjelang sabat udah maksudnya udah berganti hari kan berarti hitungannya uh, beda dengan hitungan kita kan hitungannya hitungan nah. apa lunar atau hitungan solar But, iya. uh, oh, jadi ya, jadi memang ya, jadi memang kita mengemahami Alkitab harus mengerti tentang latar belakang budaya tentang sejarah iya, iya. alkitab ya betul karena pergantian jam Yahudi itu jam enam eh, jam enam eh, petang sedangkan hmm. kita jam 0, kan kita jam eh, 0, 0, kan tengah malam hmm. Hmm. beda kan itu oh. belum lagi Mesir belum lagi Mesir beda lah gitu jadi tiap oh, orang iya. itu punya jam sendiri-sendiri pada zaman dulu itu beda-beda. Kalau sekarang ini kan semua eh, dengan eh, diciptakannya jam dunia ini kan akhirnya semua sama gitu kan samakan gitu loh. Iya. Jadi kalau, kalau si teman kita yang billy itu kayaknya masih eh, memakai jam Yahudi ya, karena setiap jam 6 sore dia udah mulai Sabat tuh. Iya, kemudian kan seperti Yesus di eh, di sali, eh, eh, mati kira-kira dibilang kira-kira kan, kira-kira jam 3. ya kan? Lah iyalah, pakai kira-kira karena orang itu tidak pakai jam, pakai baterai kayak kita ini, lalu lihat jam di tangan. Oh jam ya, jam berapa nih? Bukan, mereka tuh pakai matahari, gitu loh. Jadi bayangannya begini. Oh berarti bayangannya ke sini. Berapa derajat, oh berarti kira-kira jam ini. Ya begitu, orang dulu begitu. Melihat jamnya, oh kira-kira jam ini. gitu Enggak pas, enggak dibilang pas jam ini. Enggak, mereka pakai kira-kira. Karena mereka pakai bayangan, matahari. Iya benar, benar, benar. Kalau di kampung kayak gitu tuh, emberam. ya wah tengah hari. Berarti bayangan kita pas, di bawah kita beneran. Ah ini jam 12 ini pas. Iya benar, berarti udah dokor tuh. <laughs> Ya, kan orang lain belum tentu mungkin orang di Amerika sana, Eh bukan jam 12 <giranya> baru pagi yuk atau petang nah gitu beda kan Nah jadi kita harus tahu jam yang dipakai itu jam seperti apa kalau kita menuntut pakai logika sekarang ya enggak nyambung lah kan begitu Sama dengan hari juga, begitu orang Yahudi. Wong hari ini, hari ini kita hari Selasa kan? Nah, sekarang ini kita sudah sekarang ini hari Selasa, gitu kan? Dia sudah hari Rabu, orang Yahudi sudah hari Rabu. Gitu loh. Makanya kemarin waktu debat dengan teman-teman Advent, mereka tanya hari ini hari hari apa saya bilang waktu itu hari sabtu saya bilang hari minggu padahal baru jam 8 malam mana bisa ini hari minggu oh iya kalau jam yahudi sudah hari minggu kalau kita hari sabtu masih hari sabtu jadi kamu ibadah hari hari sabtu jam eh, sabtu pagi tapi kamu salah itu masih hari jumat gitu bagi hari, bagi Yahudi nah, jadi jangan kita menghakimi orang lain begitu Berarti tidak ada kontradiksi di sana ya Om ya cuma beda ah. sudut pandang ya <laughs> point of view-nya beda ya. iya. hmm, tapi itu enggak ada yang kontradiksi nggak ada gitu Iya karena perbedaan waktu karena cara kita pandang yang beda aja kita orang Indonesia melihat eh, apa orang Yahudi yang waktunya berbeda. Betul. Itu sama, sama kayak. Dengan. Hmm. Itu silakan uh, Mana mungkin Yesus lahir pada bulan Desember katanya? Nah kan? itu yang saya mau bicarakan. Uh. Mana mungkin Yesus lahir pada bulan Desember musim salju lu? Ya Yesus matilah kedinginan. Iya saljunya di Eropa. Di Timur Tengah itu masih panas. Kan di Asia kan masih panas bulan Desember itu. Kaling hujan dikit-dikit gitu. Nah, jadi salju itu di mana dulu? Timur-Tengah itu pada bulan Desember itu memang cuacanya sudah dingin. Tapi belum di bawah 0 derajat. Sedangkan salju itu turun kan harus di bawah 0 derajat Celcius. Baru turun salju. Bagaimana mungkin. Kalau di sana yang namanya di Bukit eh, apa itu, eh, Hermon itu kan eh, tinggi. Nah, di sana sama dengan kalau kita di Indonesia itu di Jaya Wijaya, itu nah, di puncaknya itu selalu ada es. Makanya, kitab Mas mengatakan seperti embun yang dari Bukit Hermon turun ke Bukit Sion. Kan, betul gitu kan? Itu yang dimaksud apa? Es yang mengalir itu loh, untuk membasahi bukit-bukit yang ada di bawah supaya bisa terjadi penanaman gitu loh. Nah, karena di atas bukitnya memang ada salju nah, gitu ada saya kan karena sudah pernah kayak Israel jadi tahu dia uduh di puncaknya itu dingin nah dingin tapi di bawah enggak nah gitu kan nah kalau kita enggak tahu apa ya geografis sebuah wilayah terus kita pakai wilayah lain ya enggak nyambung deh bulan Desember itu di Australia itu Panas terik loh. Jangankan di negara lain. Kalau kita eh, malang, malang, Spono, eh mana tuh, sekitar bromo itu aja, kita datang ke bromo aja dinginnya enggak wow, luar biasa, dingin banget. Itu baru, iya. antara malang dengan bromo aja, itu kan dekat sekali. Tapi udah beda banget suhunya. Iya, ah. terus. Eh, Uh, mereka bilang, gini, "Sudah salju, gembala di Padang lagi." ya yeah, kan? hmm. Mana bisa uh, uh, gembala di Padang? Nah, mereka enggak tahu bahwa gembala-gembala itu bukan seperti di kampung kita, bahwa ke Padang lalu lepas kambing di Padang yang luas itu makan enggak di situ itu kan orang Yahudi itu tiap saat itu kan butuh domba untuk pengorbanan kalau siapa yang buat dosa selalu korbankan maka itu ada gembala-gembala itu standby untuk menjaga itu jadi ada semacam rumah-rumah gitu loh rumah-rumah lalu di situ domba-domba yang sudah disortir untuk taruh di situ dan mereka yang menjaga supaya kalau ada orang yang butuh untuk pengorbanan itu selalu ada domba Nah, itulah gembala-gembala itu yang dimaksud, gitu. Dan memang mereka ada di rumah-rumah eh, itu, dibuat di padang, gitu loh, dekat dengan padang, supaya mereka mudah ngambil rumput juga untuk kasih makan kambing dan domba. Itu kan, itu loh, jadi bukan eh, gembala lepas, gitu. Gitu enggak? Hmm. Nah, itu kan orang kalau nggak tahu kultur dan budaya di sana kan ngawur, kan jadinya. Hmm itu Dan masih banyak hal lah ya. Uh, ini Umram, terkait Kristus uh, yang mati tadi ya. Uh, banyak muslim yang mengatakan, uh, Yesus mati itu saksinya siapa? Murid-muridnya kabur semua kok. Nah, seperti itu. Gimana? Itu? Oh, murid Iya, murid-muridnya kabur kan, bukan berarti kabur pergi, enggak balik-balik. Mereka kan hanya melihat dari jauh, dari jauh supaya tidak kelihatan, supaya mereka juga tidak ditangkap. Makanya mereka melihat dari jauh kan, Enggak tidak dekat-dekat banget. Mereka melihat dari jauh gitu, gitu loh. Jadi mereka iya. ada di situ, mereka tetap ada di situ. Bahkan setelah Yesus eh, mati itu. Yohanes itu mendekat dengan ibunya, mendekat di bawah eh, apa itu? eh salib itu. Nah, itu kemungkinan ahli-ahli itu sudah kembali ke Yerusalem, maka mereka berani berani untuk mendekat. Gitu loh. Jadi yang ada itu cuma tentara-tentara Romawi yang menjaga. Makanya ketika itu kan ada dialog antara Yesus dengan Yohanes dan ibunya kan. Hmm. Ibu, inilah iya. anakmu. Yohanes, inilah ibumu. Dan dia mempercayakan ibu Ibunya kepada Yohanes. Mm -hmm. ada ada saksi ada saksi yang pasti di situ. iya yaitu, ada saksi. Ya, yaitu uh, Maria ibunya Yesus lalu Yohanes murid murid Yesus uh, mm -hmm. uh, Yohanes yeah. yang Anerges, ya lalu waktu yeah. apa Yesus diturunkan dari salib hendak dikubur itu ada Nikodemus ada Nikodemus terus uh, yang yang yang dia dia siapin apa tuh uh, penguburan buat Yesus segala macam itu Nikodemus. Iya, yeah. Nikodemus dengan si ini siapa tuh uh, Yusuf Arimate ya. Yeah, oh, iya, Oh iya. Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea. Dia, dia, dia. Nah, karena dia kan salah satu uh, apa ya anggota Sanhedrin jadi dia juga kan menjaga posisinya dan wibawanya, kan gitu loh. Jadi, secara diam-diam, tapi dia sudah percaya Yesus Yusuf, hari itu dengan Nikodemus. Nikodemus itu kan dilayani pribadi oleh Yesus, kan? Gitu. Iya, betul. Jadi, ada saksi mata. Saksi itu enggak, apa? Prajurit enggak, enggak, Romawi enggak semua. Iya. Kalau disebut murid-murid itu nggak semua, tapi ke kemungkinan murid inti yang 12 itu. Iya. Iya, tapi Yohanes Yohanes Yohanes justru tinggal di situ, mbak iya, menemani ibunya Judas. Yesus. Iya. Selain Yudas. Yo Yudas meninggal duluan kayaknya. Oh belum ya? Yudas iya, mati duluan. Kalau yang lain ada, cuma mereka pantau dari eh, jauh, nggak berani. Jauh. Yang berani itu. Yohanes yang datang dekat. Ya mungkin Yohanes karena dia merasa dia murid yang dia dicintai Paling Yesus ya. ya. Iya, jadi dia nekat itu, <laughs> dia nekat itu. Gitu. Jadi ada saksi mata banyak saksi. Bukan ini, prajurit Romawi pun akhirnya percaya kan? Yang menjaga itu Iya, benar. Iya makanya kalau ada yang bilang bahwa Yesus tidak disalib, ya itu wah <laughs> terlalu lemah. Itu itu, itu uh, yang Golgota sendiri sebenarnya jalan persimpangan gitu loh. Jadi memang. Iya itu uh, jalan, raya. Bah, iya, jalan nah, raya. Jadi harus tahu bahwa orang yang disalib itu menurut uh, pemerintahan Romawi adalah contoh bila anda berbuat jahat atau anda Jatuh yeah. dari di, di penghukuman Romawi, kami akan berbuat seperti ini, begitu. Yeah. Dan kalau yang disalib itu adalah jajahan. Orang Romawi yeah. asli tidak disalib, tapi dikepenggal kepalanya, yeah. gitu. Jadi semua jajahan antara disalib atau dibuang ke Koloseum yang dimakan singa-singa itu, gitu. Yeah. Dipilih mana, gitu. Nah ini karena jauh dari Roma ya, di Yerusalem disalib dan itu di jalan umum gitu bukan jalan pedesaan. Di jalan iya, umum jadi di orang justru lalu lalang justru banyak yang nonton. Iya. Jadi eh, bukan di sebuah gunung yang sepi enggak. Karena itu untuk sok terapi, shock terapi kepada masyarakat yang apalagi eh, jajahan ya yang coba-coba untuk eh, memberontak memberontak. Iya itu, itu caranya Romawi itu sadis zaman dulu tuh kejam sekali ya sebelum di, di sebelum di apa apa disalib itu kan Yesus kan uh, di, di pecut ya sampai berdarah-darah gitu ya. Gitu. Iya. Jadi pecutnya itu sendiri sebenarnya uh, apa ujungnya uh, biji besi tapi ada pakunya, gitu loh. Nah, seperti iya. itu. Terus ada jumlah hitungan di di pecutnya berapa kali gitu. Nah, lalu uh, untuk memastikan orang yang disalib itu mati, uh, kakinya dipatahkan, dipukul patah gitu loh. Nah, itu tapi waktu sampai di mayat Yesus, uh, itu tidak dipatahkan kakinya, tapi ditompak. Dia punya apa, uh, lambung. Uh, uh, jadi, itu perbedaan perlakuan terhadap Yesus. Tapi itu dengan demikian menggenapi apa yang uh. Di, uh, membuatkan para nabi zaman perjanjian lama. Iya, iya. betul. Iya itu jadi lengkap tubuhnya tolong tanya Pak saya mau tanya Yesus datang ini apa saya pernah ditanyain sama orang Islam ini. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa damai tapi membawa pedang itu maknanya apa? <laughs> mereka pikir kayak Muhammad <laughs> Itu ya. ayatnya ada uh, di Alkitab, ya, ya, ya. ada perumpamaan, ada, ada ayatnya, ayat tapi ada. itu perumpamaan. Iya, uh, di Matius, ya kalau nggak salah ya iya, iya di Matius 10 Kalau nggak salah, iya tolong penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Coba aku cari Matius, ya Matius 10 Aku datang bukan membawa damai, tapi pedang. Ya Matius pasal 10 ayat 34 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang pedang ya dan itu senada juga dengan musuh-musuh daripada kamu adalah seisi rumah jadi gini tidak pernah ada dalam satu catatan sejarah manapun di dunia ini yang mencatat bahwa Yesus pernah angkat pedang dan berperang, dadah. Ya, artinya kalau tidak ada dalam catatan sejarah, maka jangan kita mengada-ada, kan begitu. Kita jangan berasumsi. Nah, teman-teman, ini kan hanya berasumsi hanya berdasarkan ayat itu. Jadi begini. Kenapa Yesus katakan bahwa aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang? Bukti yang paling valid adalah ketika ia datang dan menyampaikan berita bahwa dia akan mati di Kaisalik. Orang yang pertama kali menolak adalah orang Yahudi, kan? Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam besar, orang-orang yang tahu kebenaran. Tetapi mereka menolak. Dan itu mulai gendang peperangan itu dimulai. Di situ, sampai Yesus harus mati di kayu salib. gitu Jadi, maksudnya Yesus membawa pedang itu kata eh, eh, kiasan, ya metaforik, bahwa kalau siapa yang percaya Yesus Kristus, pasti dalam masalah dia dibenci bahkan sampai kepada dibunuh. Bukankah murid-murid dibunuh? Hanya Yohanes, Yohanes saja yang mati. Secara normal itu pun sebelum dia mati, itu dia digoreng dalam wajan besar, kayak goreng pisang, kayak goreng apat tempe, tahu gitu kan, tapi ndak mati-mati, maka Nero buang dia di Pulau Patmos dengan tujuan supaya dia mati perlahan-lahan di sana gitu, tetapi justru di sana dia mendapatkan wahyu, Kitab wahyu itu kan tentang masa yang akan datang gitu loh. Jadi itu yang dimaksud siapa yang percaya? Mungkin teman-teman yang murtadin di sini kan sudah merasakan kan? Merasakan. Jangankan anda sebagai murtadin, saya sendiri lahir dari Kristen saja. Ketika lahir baru, lalu mau dibaptis, dibaptis. Padahal saya dibaptis waktu kecil kan? Gitu. Itu saya diancam digorok sama paman. Bayangkan, itu sesama Kristen, hanya beda denominasi. Itu saya mau digorok. Tapi waktu itu saya nekat. Nekat. Saya bungkus pakaian saya di kertas kresek itu. Pergi. Nah, Balik, mereka tahu. Kamu sudah dibaptis ya? Iya. Waktu itu sudah siap. Kalau memang mau gorok, gorok benar. Itu maksud. Jadi, jangankan dari murtadin sama Kristen aja kita dibenci. Kalau yang bagi yang belum lahir baru kan? Itu. Nah, itu maksudnya, apa? Makanya waktu Petrus mengambil pisau untuk apa memotong telinga Maltus kan, Yesus bilang sarungkan pedang. Karena siapa yang memainkan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus larang. Gitu. Bukan itu, bukan harus pedas secara fisik, enggak. Itu pak, oke, Om Bram udah satu jam, kayaknya nih. Om Bram, gimana? Om Bram, oke, kita mungkin tutup dulu ya, dengan doa. Setelah itu, kita kembali lagi, mungkin QNN-nya akan Tapi, Pak Bram. nomor teleponnya berapa, Pak Bram? Oke, nanti ya, nanti ya, nanti dulu. Okay. oh ya, baik Ya, terima kasih. Okay. Om Bram. Langsung doa atau gimana? Tutup dengan doa dulu aja, Om Oke, okay. Oke, okay, kita berdoa ya. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu karena apa kasihmu kepada kami Tuhan, sehingga engkau rela datang ke dalam dunia mengambil rupa seperti kami, hidup dalam keterbatasan di dunia, rela mati di kayu salib untuk kami orang berdosa. Dan Bapak Sorgawi, bukan hanya engkau mati bagi kami. Tetapi bagi seluruh dunia ini. Oleh karena itu, mampukanlah kami, berikan kami keberanian, hikmat, bijaksana. Untuk menceritakan juga kepada orang-orang lain yang hari ini belum kenal engkau. Belum menerima engkau sebagai Tuhan dan Juruselam, agar Agar pengorbananmu di kayu salib itu, mereka boleh mendapatkan kasih itu. Terima kasih Bapak Surgawi untuk saudara-saudara malam hari ini boleh menyediakan waktu untuk hadir dalam sesi ini. Terima kasih Bapak, biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan, biar memberkati mereka. Apa yang hamba sampaikan dalam keterbatasan hamba, tapi roh Allah yang kudus sebagai guru agung akan terus mengingatkan mereka bahkan menjelaskan lebih detail lagi kepada mereka secara spesial sehingga mereka benar-benar mengerti keselamatan yang Engkau berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, serta bimbingan penghiburan Roh Kudus turun dan melimpah atas kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, Amin.